Cek cek, cek, cek cek balik lagi bersama otong sebentar ini kita akan review game Get of Olympus kita akan berbagi pola soal gacor hari ini khususnya pola soal gacor Olympus hari ini ya, ya langsung gak disena. cek hari ini kita bawa modal saja kita akan mencoba mencari pola soal gacor hari ini khususnya pola soal gacor Olympus hari ini yuk ya, langsung gaskan di bet 2400 aja saja double check usah aktif kita gaskan di manual dulu lima kali ya seluruh seperti biasa lima kali dulu 2 3 langsung gaskan G30 turbo. Nah, yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP ribu bosku. Situs slot gajel tersolid Santero jaga Dunia. Akhirnya di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situsnya yang memberikan ber ini dengan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun dengan RTP game nya itu sendiri pastinya itu langsung gas aja cek ke RTP 8000 untuk link gacurnya saya semakan di pin komen ya, suruh. di pin komen juga tersedia link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacur hari ini pola slot hari ini pola slot gacur link besar ini slot gacur hari ini slot hari ini slot gacur link besar ini info slot gacur hari ini info slot hari ini info slot gacur link besar ini RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olimpus hari ini ya so. Karena cuma di sana kita selalu berbagi. Pola gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini, maka dari itu yuk bantu ramaikan grup WA biar kalian tahu pola slot gacor hari ini. Khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini ya so setiap harinya buat teman-teman semua ya Maka hari itu yuk dibantu grup WA ya Surya. Dan jangan lupa ya slot jika ingin bermain langsung gas rt aja ke RTP 8000. Link gacornya saya sematkan di pin komen karena cuma di RT lewat peribu kalian bisa tahu game gamenya lagi gacor enggak, dan cuma di sini kalian bisa tahu bisa cek rp game gratis live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya Yo, langsung ke aja jekat ke-8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku terus kasih dong ya manis-manisnya mantap-mantap yang guri-guri dong bos. Jangan kau diem diem saja. Usus. Aduh belum ada konek konek konek konek nih anjing. nomor oh, seperti ah lah cuk, cuma satu lagi. Hmm. Kasih free spin dulu boleh kalo usus. Kuning. Lumayan. Biru boleh. Merah boleh. Hmm. Merah. Hmm. Merah. aduh mantap jelas jadi yuk, skater dong. Kuning, aduh sekitar cuma satu biji dua biji tiga biji nanggung banget tuh tuh kali dua connect mantap yuk gelas dong kasih masih tidak mau lumayan style masih ada petir-petir tuh tandanya masih lumayan gajah kali dua connect nggak mau tunggu biru boleh ungu boleh biru dulu ya hijau jadi hijau jadi lagi jadi biru Aduh cincin jadi cuk yuk gendang dong turun tidak mau ada petir selalu sekarat cowok seluruh sekarat nih cowok kita butuh free spin-free spin mantap kalau enggak petir-petir merah. Tur kali 10 konek mantap yuk biru dulu boleh biru dulu boleh mantap di ungu merah boleh ungu merah ungu dulu yuk, gendang kasih dong gendang kasih Uruh lumayan 12.000 usb lagi dong us. Guru gendeng, oh, aduh. atas kelas kasih petir cuk kali 10 lumayan, lumayan, lumayan yuk lagi dong. Lumayan ya, surga 16.000 kali 25 lima cuk, empat uh, ratus tiga, empat Lumayan-lumayan kita nih, patut dulu sembak bakso, bakso naungi Kalau sekarat auto langsung meledak cuk. Yuk. kita geser ke manual dulu naik bet ke empat ya cuk manual dulu seperti biasa tiga kali saja cukup lah ya tiga sampai 45 kali manual di awal ya seluruh setiap naik bit <coughs> Yelah ngegas kan di turbo 30 kali oh. Hmm.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 30 quick kita coba lihat Ayo dong us ayo, atas kasih petir ayo dong us. petir petirnya keluarin lagi dong us lumayan yuk gelas jadi cukup gelas jadi mantap 12.000 yuk petir lagi us uh kali 100 tuh kali 12.000 kali 1001,2 tuh tuh tuh tuh tuh tuh meledak-meledak-meledak mantap tuh kali 100 konek 12.000 lumayan lumayan lumayan jcccccc kalau kalian diingin merasakan sensasi-sensasi mantap seperti ini langsung gas kena aja kerja ke lampu itu karena cuma bisa cek RTP game gratis real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red nya itu sendiri pastinya ya Suryo langsung gaskan aja RTP lama ribu untuk link gacornya saya sematkan di pin komen. Kita kelarin spin ini kita langsung gaskan auto wd kan saja ya Surya. Intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe nya. Share share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor lotre hari ini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 Like, comment, subscribe nya, share share ke teman teman kalian juga boleh biar teman teman kalian juga tahu pola sergacor hari ini hanya ada di otong spin pastinya ya seluruh saya otong spin pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot.